Halo sedulur sebelumnya, bali maneru aku garang setra kowe Kau yang kabel mesti usahkan Suka judul video ini Ya kuih, Loro Ati Loro Ati ini pacar yang Loro Loro, loro Ati ini uduh Loro karo Ati lho ya, uduh Ati lho Tapi, Loro Ati kuih Loro Ati kuih, sekuh buang Singapun terus dia yang ngelakang kuih Loro Ati kuih lho, mesti orang banyak babi eh. Oh nanti saya ditinggal pacarnya eh. Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya sayang dilarani terus-terusan dilarani, beberapa komen apa lah sih penyebab- penyebab marahin Laura Tiniwi? Tapi aku support karo wong-wong sila lagi Laura Tiniwi masih harus dilarani, tinggal. Tetapi mental Tiniwi, raganya, jiwane tetep gua kok, kok sih masih harus dilarani berpola buari, masih harus, masih harus telas kebes nange luar. Aku bisa jadi sedih, dulu kayak wong-wong sila tinggalau Laura Tiniwi yuk nunggu no, lah polanya yang sosial media kia nge status status gagal nunggu no, ya goblok upload video galau-galau nangis-nangis kalau deh pacarai mantane yo sedih awalnya dede. Nah aku kira paham taruh sing jenis komentar video -ki. Jenis ini yang bocah bocah ini lah renang, tidak Terus aku yo mengikuti perkembangan internet ya, jadi nah, jadi gemoh lagi naik naiknya, lagu-lagu, uangnya, yuk sukseslah ya Aku yuk, yuk aku yuk, yuk turut seneng pemuda-pemuda, zaman -pemuda, cahki, podong rumah kei lagu-lagu, podong rumah kei lagu-lagu daerah masing-masing. Yuk kabel lagu daerah siapa? Cemendeng, boy soh yuk. muri murid harus menjogok Ya gue mau berusah ter, harus fenomena-fenomena fenomen, yang nih, Tengah tuh penting ya Iya, gimana? Ini aku mau ngomong Ngomong aja dong, Santi Aku mau kita putus Walah, ngoprank dong kamu Kamu bikin video di Youtube dong, ngoprank dong Gak usah komunikasi lagi Lo, eh? Patah ini? Tusul Bye.